bagus, booster ini dasar ya, jadi ibu kalau mau soalnya bagus beli Aduh, itu itu keburu keburu gosong yang ada cuci lagi <tuk> <tuk> <tuk> tau nggak lihat kasani klakban kasani ya Biar coba chef masak Biar bagus. Leslie dan Bilan emang dua sebelas 11 12 sering keceplosan seperti kali ini kejadiannya dimana Rizky lihat keceplosan bikin dia kikuk sampai nutup mulutnya keceplosan apa dan bagaimana seru tidak live malam hari ini yuk ini dia ikuti selanjutnya aku udah co ada di payment di lucu <gol> <tuh> banget sih kalian ada kos-kutang MRB gak? nanti tanya tungguin. banyak banget ya mm -hmm. nanti tungguin di konsepnya. eh bernyata masih ada yang slitter kalian bisa cek di <laughs> Nah, udah, udah, udah sudah, sudah, sudah, sudah. langsung ke etalase 8, etalase 8 apa tuh? kita cek etalase 8 lemovitas Dan... Lemov kita nilai mudah kasih i oh. dapat ini, singar e, lucu banget, singar lucu banget. Domba. Mana kambing? Domba, guguk, oh, iya. guguk, guguk, guguk, domba, guguk. guguk. Domba. guguk. Domba. guguk. Ini waktu itu gue berantem sama dia nih, gara-gara makan daging kambing, pakai sayur kol. apa oh, jadi oh, itu <laughs> yang keluar ayam itu bukan stiker dong itu, itu man verifikasi verifikasi <laughs> dong <laughs> dong maaf keluarnya domba yang nggak salah dong <laughs> itu kalau adanya domba di situ. itu ada verifikasi domba yang harus ngegeser gitu loh What? buat buat ngeklik oke lah guys kalau gitu guys nyata segampang itu ya itu ngehack kan aku kamu sih kenapa terjadi Kau mencari dia marah ya ya ya ya Kita tadi sisa 15 menit dan 15 menit ya. Sisa 3 menit lagi buat kalian Check hmm. out payment ya buat check out payment tahu oh, yeah. oh, iya yeah, penasaran kan, -kan, -kan. salam dari Medan Beda horas, Medan horas, tau, tau, tanggal, tapi mingguan bikin lagu karena kerasan kakak terhadap lagu ini kemarin. <tuk> <tuk> Orang berasumsi macam-macam bukan jadi, jadi, kakak jadi, uh, apa namanya? Orang bilang itu Itu real Jonathan, real, real, real, real, Apa? Ayo, ya, udah boleh. Oh, bilang sih besok kalau aku ingat ya. Bisa, kalau apa? Oke, kalau dongnya standby besoknya jam 4 ya live ya. Karena saya akan melanjutkan obrolan yang tadi sempat tertunda. Rizki agak ngasih muka tadi. Eh, kenapa mukanya? Love you, Teh. Salam dari Makassar, nah ini baru ewa Sampai jam 1 please, emang udah co-payment apa aja kakak? Kita co-payment dulu yuk, iya, yang udah masukin aduh, di Keranjang Udah ngobrol, ya kita ngobrol kak Ya setelah kalian payment juga Sampingan ya Nyanyi mulu bun, tadi katanya disuruh Nyanyi <tid> Enggak itu dia bercanda, nyanyi mulu bun, kesepidangan ah, Pak, enak aku, nih aku, ya, mana? Udah diri saya ngapain Abuh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 dan cek data terus habis itu kalian check oh. payment ya guys ya. Buruan, buruan di check out. Buruan di check out. buru ya. oh. ya. okay, kita mau kasih tahu. Oh, ya. Apa? Ini rahasia. Ujung-ujungnya nanti kakak ngecasudah. Karena pas udah lebaran tuh kakak. Ini rasa sorrelsti bagus karena sih setiap menggunakan ini, sapel masak, pasti salah hmm. gelap hmm. ini adalah main coba gimana caranya? gimana mungkin suami ku ulang mau tanpa kau hidangkan hmm. tanpa kau segera gula-gula gula-gula gula-gula yang mana bungker? Oke, oke, oke, oke, oke, guys, ibuku ya rahasia. Oke, guys, oke, guys, ibuku kau rahasia. Oke, oke, oke, guys, keren semangat iya bang soalnya udah jam segini bang jam segini mau ngarepin apa bang mau, rapin, mau lucu jam segini jam segini jam segini yuk guys di ceo bemen aja kalian cek keranjang kuning di kiri bawah habis itu kalian claim voucher ke <tuh> ceo bemen sekarang juga katanya soalnya aku ga boleh berisik nah, jadi disuruh bisik bisik biar dengerin kita ngobrol katanya iya katanya aku berisik banget gitu nah. tuh, yaudah aku bisik bisik Oke. Kapan juga benar -benar, sebenarnya. Kalau tuh tadi ini nambah lirik soalnya. lirik <laughs> nulis. Ya, enggak, enggak, enggak. itas Tapi hari ini emang full banget ya full, dari okay. full, full. Full, full dia ah. ya, Besok